Hello Dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror Tak tahulah ni demo ke apa Yang bertajuk Devil Come Home Shaiton balik ke rumah Tak tahu game ni pasal apa, tapi buang masa Let's go Tengok bunyi start dia pun dah Okay so kita dekat uh, Parking apartment go to 9 floor Alright. ini mungkin rumah kita berhantu lah ni ok 9 floor. floor okay. kita start kat sini jadi kita kena naik lift lah kan apa lagi ok Ooh, ini pukul berapa jam ni weh Ush. let's go let's go let's go. naik lift and then kita tengok lah rumah kita macam mana seram tak seram ok kita dah sampai oh terus buka pintu eh ok assalamualaikum Oi, ni okey tu gambar. Oh, cara buka lampu, lampu, lampu, lampu. Lampu, lampu, lampu. Gelap weh, tak nampak lampu. Ya, yeah, aku nampak bilik ni, dia yeah, ada cahaya, so aku pergi bilik ni lah kut. Ya. Yeah. Oi, tak nampak apa weh? Lampu. Okey, eh jap, ni tempat sama. Eh, hafal dia macam Oh, oh tak, ini rumah orang lain Tak, ni tandas Oh God Okay, ni tandas, Apa rumah dia memanjang Sebeg aku cuba jalan ni, tak apalah Oh, dia punya, dia punya perspektif lah lawak agak Wow. Ah, uh, ada orang ketuk pintu Siapa eh Waalaikumsalam Push macam Okay, jom-jom kita pergi okay. Who is at the door? Dahlah tak nampak Oh, oh dia punya zoom Oh, Lord Ada zoom Jom, buka-buka Swiss Okay, there we go Sekejap, mana Swiss lampu yang lain? Ada Ha! Ha, ah, lega rasanya Aduh Siut betul lah, nampak Oh, uh, kenapa ada patung kat sini Daily News breaking news hai patung hai patung rabbit there you go desk in the bedroom mana oh ni nah ambil kertas left button there you go I'm tired I need to resebi waaa wow, ngantuk betul lah marilah kita tidur nyam nyam Ui, kenapa letak laptop atas katil oi oh, selambah letak laptop atas katil kenapa tiba-tiba ni alamak tiba-tiba sound dia lepas tu tiba-tiba terputus. eh kenapa dia dekat bilik lain ni ya sekejap bakal lampu bakal lampu oh, ni bilik lama kan maybe dia macam teringat kot ok akulah tukar mouse mata-mata tau so gulak lah slow pergerakan aku lah. jadi suspend pulak rasa Uni zoom ok Wah, ada koridor panjang. Belah sana macam ada cahaya. So better kita pergi sana ke better kita pergi belah kanan. Okey, sini kot. Oh, disko. Bukan ni bilik anak je. Ya bapaklah banyak nyawaet. Banyak nyawaet. Ah, pilih yang mana satu yang kau nak. Pilih, pilih. Ini pun ada juga. Pilih macam-macam color ada, macam-macam printer ada. 4 tahun. Maybe, I don't know. Kau tengok, kau tengok Bunyi gong dah Ni rumah yang sama Tapi ada bilik budak Aku suka kita kena pergi Bedroom kita Bukan, ini bukan bedroom Ini tandas Wait what? Asal lagu dia makin rancak Oh, ni bedroom kita Ah Oh Oh Oh, ada kertas, ada kertas. Bukan tidur je dah balik. Ooh. Serang pula Dah dahlah main pukul 1 pagi ni. Alright. Okey ni tempat aku tak pernah masuk. Ini first time first time. Puli oh, kitchen. Eh. Puli pinggan pula. Hoi. Hey! Perjangan, aku jaga bercacau. Patuk-patuk rabbit tu. Hai patung rabbit. Ya yeah. Baby Oh no baby baby baby Bile baby lah tu Sabar sabar Kau tengok dia dah buat dah bunyi Kau tengok kau tengok Aku nak backtrack time tu lah dia buat bunyi Kau tengok Okay hati-hati guys Tadi kita dah pergi dah bilik baby ni Kita kembali semula Baby punya baby Oh kau tengok apa jadi tiba-tiba Ya, apa benda ni? Ini ni Rebi tadi ke? Oh, ado, ado kunci pintu. Yo, yo. Jangan kunci, aku dah mouse. Eh, tebus dia ni. Aku kena ambil ke? Ah, pembunda ritual ni we. Anak ah, dia kena makan dengan syaitan ke apa? Ah, pintu dah tertutup sendiri, so kita akan pergi lah. Ha. Ah. Ki okay, aku, jaga gaya, jaga, jaga, gaya, jaga, tutup -tut -tut mata. Wah. Oh, We apa tu? What the hell? Ah. Uh, awak ni siapa? Saya ni siapa? Mereka ni siapa? Ada pun ti anak pula. Awak ni siapa? Ai! Hey! Jantung aku. Hari kedua Five nights at Friday Five day after incident Lima hari lepas hari tu oh, Dia bila mouse slow ni jadi lagi Suspend guys <laughs> Mouse slow jadi suspend eh Why Okay hari ni hujan Oh ada anjing lah ini Oh anjing oh, Ada anjing Anjing dia mesti pergi dekat bilik budak tu nya, Which is area sini apa dia tulis she's room anak perempuan oh dia lima hari lepas anak perempuan dia mati i guess oh tu anjing tu waduh oh, orang dalam ni ada maci tu tadi aku tak boleh guys aku takut lah makcik tu uh, left click to pick pick what your Allah Ouija boy. Ya Allah, kenapa main benda tu? Ouija buat, Ouija buat, bahaya siap. Anjing tu pergi mana aku tengok? Haa, ah, sedapnya roti. <tong> Sit and play. Ni lah masalah dia. Aku tengok luar tu. Ah, ni lah masalah dia. Pergi main pula benda ni. Pergi main pula. Right. Hold right click to all oh, lot. Oh, lo aku dah meremang dah guys. Question. Ah uh, Is there someone here? Oh, yes. Udah oh, jawab, dia jawab. Dijawab. Eh uh! uh, Aku tak sebenarnya main ni, okay Who are you? Oh, dia tak jawab Hai! Apa benda tu bunyi? puji okay, Aku tak boleh Aku tak boleh Okay tu pecah Aku tak boleh aku tak boleh. Are you angel or demon A Tak dapat G Angel Angel Angel Okay maybe baik Maybe baik Alright Ah. Uh. No Okay baik baik baik baik Baiklah. <laughs> Aku ni zoom tikap tu eh. Weh meremang siap. Ah. Hoi. Noh, uh. noh no, tapi apa bunyi begit kuat? Bagi dekat, bujuk bagi dekat. Eh, apa tu, apa tu tu tu, apa tu? Hah? Hah? Ha, apa tu? L L kill kill apa? No? Ah uh, J K L I e. apa tu di I kill her. I kill her siapa? Kenai, tadi kata Angel patut kill her pula. Ini mesti menyamar ni, menyamar, menyamar Syaiton yang menyamar, okey Syaiton yang dia pakai topeng, dia menyamar Boi, apa benda tu siap merangkak Okey, aku dah tahu dia punya, dia punya hantu, so aku rasa aku tahu kot Aku tak ada masalah kot Rasanya Berang, okey, mana siap oh, Matilah, anjing No, anjing, kenapa Jangan bergurau, okey, gerak lu Rasanya apa nasib dia ni eh Okay Wah Itu je kita dapat keluar Seram jugalah waktu keluar tadi kan So itulah dia The devil inside my house Tak tahu tahulah tajuk dia apa Aku suka gila part Dia nak build up seram tu Walaupun hujung dia macam Ha Maksudnya kita dah dia dapat keluar lah Ke dia mati tak tahulah Sebab dia bangun daripada tidur eh. Tapi part yang waktu WGBOB tu memang cuak gila eh. Korang boleh nampak muka ketakutan aku di situ. Dengan sound dia lagi. So itulah dia. Kalau korang suka dengan video ni boleh like. Kalau suka dengan channel ni boleh subscribe. Jangan lupa untuk share juga. Setiap benda korang buat tu membantu. Comment juga di bawah. Ah uh, Yang mana aku boleh reply, aku reply. Yang aku tak tahu reply, aku love je. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Dan bye-bye.